Pertemuan tetap muka terbatas akan segera dimulai. Tapi pandemi Covid belum sepenuhnya selesai. Memperkenalkan Ilham sebagai satuan tugas pencegahan Covid 19 di sekolah ada singkat menjadi setup josephs. Ah apa? Setup josephs. Ah. Setiap hari Ilham akan mengingatkan penggunaan masker di sekolah. Bu, masker bu Mandai pak Gorengannya satu bu Ngecek suhu tubuh seluruh siswa untuk mencuci tangan tercukupi secara dahulu memang begitulah cinta ceritanya sungguh tiada berakhir ungkapan ini amat mengena walaupun aku panglima Tianfang sudah menjalani siksaan cinta seribu kehidupan aku belum pernah mengalami siksaan yang seperti ini yang begitu menyedihkan Begitu tragis. Air buat cuci tangan, Pak? Enggak. Buat di videoin aja. Oh. Betulnya jarak minimal 1 meter. Dengan menjaga jarak, akan mencegah penularan... Hah? Apa, Pak? Dengan menjaga jarak, akan mencegah penyebaran virus COVID. Dia ya kedengeran, Pak? Dengan menjaga jarak, akan mencegah penyebaran virus COVID. Oh, siapa? Tapi enggak gini juga, kali? Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. <gurl> Dan yang terakhir, bahagia Dengan bahagia akan meningkatkan imun tubuh Selain itu, jangan lupa divaksin ya Video ini dipersembahkan oleh Setup Coseps